Halo guys, selamat malam Halo Ya, hari malam ini Saya Mau buat bubeng, Bubang ya, Dari Ini Mesedak Gaga Mesedak Gaga Ekstra pedas Goreng Jalapeno Wah, Gaga Ini nya udah jadi, tuh tadi dibuatkan, saya ini mencicipi kira-kira seperti apa rasanya? So. oke, okay. hmm. hmm. rasanya itu ada asinnya, ada pedasnya campur sudah banget jelasnya Hmm, mukbang pertama saya. Hmm, hmm. Rasanya warnanya merah banget. Dari gagal, acara perubahan hmm. ya, saya baru kali ini membuat movement. Dan ini masuk mie goreng yang level yang saya bilang tidak seperti yang saya rasakan, seperti mimin yang lain. itu masuk orang yang dibilang kalau makan sambel itu levelnya level 3 nggak bisa lebih dari itu. Level 3 pun kadang saya masih nah, juga. coba kata orang. nah habis kita coba tahan Enggak hmm. kuat saya memang minyak sudah bercos Seperti ini saya kenyang minum Ada memang bersamanya sekalanya Oke, okay. okay. itu Kumpeng uh, saya makan Mie Gagak Seratus ekstra pedas Mie goreng Jalapeno Silahkan teman-teman mencoba ini Banyak Bila di luar di toko-toko supermarket dari channel di sana, dan komen kalau kalian pernah makan mie ini. Like jika suka, subscribe jika berkenan. Oke, okay, itu video dari saya, buku pertama saya. Oke, okay, bye bye, thank you semua.